Oke, okay. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan memberikan caranya penggantian kompresor yang terjadi slot atau konslet. Untuk rekan-rekan, bisa melihat caranya penggantian kompresor yang terjadi slot atau konslet. Kita bersihkan dulu seperti ini, karena kotor sekali. Untuk mesinnya pada bagian bodi kulkas terjadi konslet dan kita akan mengganti menggunakan kompresor yang sejenis Oke kita akan menyuntik dulu untuk sistemnya kita memastikan pada bagian freon atau sistemnya masih ada atau tidak oke kita Asang untuk penyuntik pipa setelah kita suntik terlihat pada manifold di angka 47,5 psi hampir 50 psi sepertinya sepertinya pada sistem oke okay, tidak ada terjadi kebocoran untuk standar prion isinya antaranya 47 sampai 50 paling antaranya lebih sedikit oke okay, sepertinya oke okay, normal untuk pada sistem tidak ada terjadi kebocoran, oke kita lanjutkan untuk penggantian kompresor oke okay, kita melepas untuk pengunci atau baut-baut bagian kompresor ada 4 buah dan kita dapat mengangkat seperti ini kompresor ini sepertinya terjadi konslet tidak mau berputar di amper angkanya tinggi sekali dan kita akan mengganti untuk kompresornya dengan sejenis dan kita bersihkan seperti ini karena kotor sekali untuk bagian setelah sistem terpasang rapi dan sudah kita cek tidak ada yang bocor kita lanjutkan untuk pemakuman kita menggunakan pemakuman dengan vakum luar biar lebih maksimal oke seperti ini kita hidupkan untuk mesin vakum kita menggunakan mesin vakum kompresor freezer 3 meter Oke, okay, sempat sekali untuk pemakumannya hanya lima menit, sudah cukup. Oke, okay, kita lanjutkan untuk pemakuman dan nanti kita lanjutkan untuk pengisian prion. Setelah lima menit kita dapat lanjutkan. Setelah freon terisi antaranya 10 kita dapat menyalakan untuk kulkasnya atau powernya Disini ada jarum akan menurun Sembari kita isi sembari untuk menyala pada kompresor atau kulkasnya untuk rekan-rekan kita isi ya untuk manifoldnya atau prionnya kita isi antaranya 10 10 psi sudah cukup ya untuk rekan-rekan kita dapat memutar pada manifold antaranya 10 sampai 12 tidak apa-apa karena untuk standarnya pintu satu atau kulkas pintu satu Oke okay, seperti ini pada ampere 0,7 bisa dilihat untuk ampernya dianggap 0,7 sebetulnya mudah ya Oke, kita menggunakan pengukur suhu ya, sudah mencapai minus 19 Ada bagian evap. sembilan 19 sampai 20 ya. Bisa diperhatikan untuk rekan-rekan. Untuk Prion R134 cepat sekali ya untuk pendinginannya. Bisa diperhatikan untuk evap di bagian bawah sudah meng kristal ya atau bunga esnya sudah banyak sekali sangat mudah ya untuk rekan-rekan oke okay. videonya sampai di sini dulu ya untuk rekan-rekan dan jangan lupa untuk klik subscribe atau klik lonceng biar channel kami dapat berkembang dan nanti memberikan trik-trik lain oke okay. terima kasih ya untuk rekan-rekan yang sudah mengikuti dan melihat video kami